Cacing ya, kita coba yang bawah dulu. lihat akhirnya langsung turun Enak dalam banget. dulu ngopi kita tunggu sampai tarik tarik lubang atas ya, ya tadi lubang bawahnya ini, uh, lubang atasnya di sini nih. Huh, lumayan, uh, ha, lumayan, lah. daripada lumayan, dia udah melaku, newel di jantung ya. uh luar biasa ini. kuning kunian ya. ha udah udah lama saya nggak maci mulut, rasanya gimana ya? beda ey, sama tarikan pelus, aduh tapi nggak apa-apa lumayan. yang penting. Ini mah masih anakannya, kita cari yang lebih kecil lagi lah pokoknya. Wah, ini belum tahu namanya ya. Olah-olah meri ala-alah. Oke, lanjut lagi lah kita cari lagi. Di sini banyak lubang ya teman-teman tuh. Oke, kita cari salib. Idoat, idoat loh. Sal ini, sal. Allah. Bos, ah. eh. bos sih. Eh. Bos sih. Eh. Eh. Ada, ada, eh, eh. Allah, Allah. Hahaha. Lumayan. lubangnya gede, aduh, ya nggak apa-apa Yang penting kita bisa tarik hari ini ya. Jangan dipuli karena ini enggak besar, plus ya. Kalau plus itu apa? Plus itu belum tahu, cek ya. kalau tahu. Ah ingat, lumayan. <laughs> Oke, nggak apa-apa uh. nah, Lubangnya mantap tuh besar. Maksudnya eh tadi saya ngomong kita cari yang lebih kecil lagi, bener nggak? Aduh oh baik ini karma mobil ya apa-apalah lah. penting kita bisa narik jadi kita cari lagi banyak lubang tuh si pancinya itu masuk ke dalam hatinya salih salit terus salit biarkan melat ya biarkan dia melat nah, kalau nggak melang itu kalau kita lebih kita tarik lepas pasti nangis ya sempatnya serem boy ini Mereka. lah eh eh, eh eh ini saya naik ke kamar, mau bersihin tulung, oke, <laughs> Mau tercebur ya jiwa ini. Banyak sih harus pilih. Di sebelah tadi juga dapat satu yang nggak kerekam ini. Kita nah, cari lagi lah. Nah, jangan lupa disubrek ya buat teman. Ini punutupan aja lahnya. Nanti ek juga kalau boleh. Bekerja kang. Iya loh. Karena udah lapar nih kita bakar aja lah ya. Nih kita lihat spotnya bro. Tapanya pematangnya baru nih baru ditimbun. Ya. Oke sekarang kita lokasinya di rawa sudah di rawanya. sama jogi peri dan coki topan. Jogi topan di sana. Nah ini, nah, ini ada lubang dia. Coki peri sudah dapat lubang masih mengurat nanti kalau sudah ada pergerakan fluid baru kita lanjut lagi. Oke kita lihat banyak tiket pan katanya dimakan. besar juga bro. Apa, ya, oh, oh, ekornya aduh, Duh, ketik, bro, itu, tuh. ekornya luka loh. Mungkin entah potong apa ya ekornya. <tuk> lagi, mungkin luka ekornya. Oke okay, mantap, mantap mantap. Oh, Oke okay, kita masukkan dalam wadah dulu. lu kenalnya cuman di ujung bibirnya aja ya, nggak ada tekun-tekun nih. Wajib ngapain ngapain? Pancing parahin, Wolbrun. Pancing Joget Peri parah, bosnya Joget Topan juga sama ini yang dipakai. oke okay, bro, ini okay. punya Joget Peri, coba kan? Tadi saya lagi ngerkam Joget Topan ya di salah Joget Topan itu. Nah, nih, berikutnya. Coba kita lihat. Udah dimakan nih saya jauh. Maaf ya. Ini tadi nggak dari awal udah langsung diskat saja sama peri. coba kail baru ini tadi baru dibuat langsung dapat ini tayangnya satu strike ya. huh kayak lumayan nih banget. besar ini tuh terlihat anjur banget besar. ini joki peri dulu pernah lepas di sini ya. dia lawan kita bersihkan dulu rumputnya. nih mulai keluar kepalanya guys masih melawan. Begrimis batanya lihat nih. Li. Begrimis ini tapi enggak pakai baju dia, Bro. Uh. Ulma yang kepalanya besar sekali, Bro. Uh. Tipat. So, tadi saya lagi rekam ke depan ya, Bro. Uh, lagi ya. Woi, uh, Bro. krimis ya daripada hai, kuning hai, basah hai, kuning hai, oh hai, hai, hujan kuning sekali bulunya bro nih pancing baru nih tadi hai, senar baru nih hai, langsung hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hujan, pas datang ke lokasi hujan. Aduh, sama, hai, hai, gede ya, <tuh> tapi hai, hai, hai, hai, Gila hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Hai, oh, hai, hai, mulut gede bener kan? Bulut gede hai, hai, hai, hai, bulut gede mah. Bulut hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ih Eh, nah iya belut di dewa dihari para bobe kehen dia siya tak hakan siya wih orang bobit wih siya hajar wahin langsung peduli siya siya diri riri li anjing, nah, anjing anjing tarikana edan eh eh anjing anjing, anjing. kuat anjing, anjing. gede bener edan eh edan eh eh edan boleh anjing tarikan ke saya tahu gede gitu anjing. Uh uh anjing mumun. 2 kilo Aduh anjing ngawonder anjing. Aduh benar aduh. aduh lah 20 kilo, oh, anjing deki, anjing. Bapun, anjing. Jangan lupa di-subscribe dulu ya biar channel ini terus berkembang. bro hai, dari gitu, roh. yang liang hai, lain hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gede hai, hai, hai, hai, hai, gitu hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, santok santap ayuy. Tah geringannya tot karena mas harum gue, hari kemarin juga tadi, hei, lihat pot sayur enak, pot potan gitu juga bujur ayam, uh, uh, uh, uh, uh, uh, keluar manete, ayng kerohaya mau ngabeko, ayng teh oh keluar, ter, neresek, ayng ngabeko dengan ayng laladok, udah, udah ke salon dengan ayng Selalu dong, hai, kita kita kita keluar takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, ngajak takut, terus takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, takut, Mengtap dan jauh tuh. saya, belum males jukat tuh, uh aja itu tadi karena Karena menang dua, yo. Ayam mungkin mancingannya mantap. Dua kali strike dapat babon. Oke, okay, <manyakan> saudara-saudara. ditanam ditanami, ya, teman-teman. Indah ya pemandangan di sini. Lampiran sawah yang menghijau sejauh mata memandang bawah sini saya sudah menemukan satu lubang lubangnya tuh saya menemukan lubangnya jauh sekali di sini kira-kira lubang belut atau bukan ini ya super besar lagi lubangnya benar-benar bikin penasaran ayolah kita coba saja ayo kita coba lubang belut atau bukan Dalam ini tidak sumbat, wah, uh, naik turun kah? Kayaknya mulai naik turun airnya ini. Nah, tuh, tuh, ya kan? Tuh kalau di kamera kelihatan nggak ya? Airnya joge joget naik turun dia. Kemungkinan ada penghuninya ini. Tapi kok tidak mau makan? Makanlah, eh, tuh tuh lihat airnya naik turun kan? dimakan makan, betul kan tidak? ini kayaknya disambar oh betul, betul ah oh, eh, eh, talinya mulai dibawa masuk tadi. nah tuh, nunduhan babon super ya isinya, ini betul ini lubangnya jauh sekali dari air ini kurang lebih dua meteran lah di sumber air tersebut oh kayaknya sudah ini kalau kalung sikat Uish. Tikung ya, kuning dan bintik-bintik badannya. lubang kamu ini super besar, ada badan masih kecil. Aneh betul kamu. tuh. kira kamu babon super. nggak apa-apa lah ya teman-teman. Alhamdulillah, ini juga sudah mantap. Enak kalau digoreng garing. Tuh. Oke, salam satu hobi. Salam blood hunter. Yes mau kuliah ngemrak dia Alah durasi itu itu lila durasi lila kuning kunian, oh, oh, okay. super oh, keren yes, ya, oh, Kita lihat apakah belut Teman yang lain itu ada tiga orang, itu di sana ada dua orang, jadi total kami gerbek kolam di patok ini ada ah, tujuh orang, tujuh orang bersama saya. Hah? Nah ini dan ternyata Doli Arfa pertama kali setrek. Ya seperti biasa lah Bro. Hmm. Ayo biasa nih aku dicek. Tidak telpon Pak dicek lagi, kenapa? Tepes strike ini, Bro. Teman kita topan juga Wih, ini, bro. Waduh, tadi lagi merekam joki Opak. Ternyata joki topan strike. Hah? tadi. suara ini? Hmm. Hmm. Di Dilihat Bro kepalanya mulai mendongol enggak muat loh, kepala lubangnya. tapi kayak rame muat, buat. uh muat bro, muat bro. uh, uh, uh akhirnya terangkat juga. ini paling satu kilo lah ini loh. kurang lebih. ada ini nanti mu? nggak enak. orang mau loh, itu mau, mau streng mau panganan sore? pangan Bu, bu. Mangan coy, akhirnya mangan coy. lagi, pancingmu, pancingmu, Nah, bu strike, asli buluti. asli di makan lagi nih bro seluruh, Siapa enggak kembali, cok? Jadi, bu, Orang Oh lu teh pun tapi tapi itu, tiga ya yang Tiga bu, lumayan nah, ini. Semua, ini. Ciga, Buse, tiga. Mana? Oh, dua <laughs> orang. ih hai, bibir ih di bibir bibir bibir hai, hai, hai, hai, hai, tapi hai, kepala <laughs> ngebut. Getarannya lumayan nih. lumayan nih. <gulau> Aju meneh, Ayo terus, Lut. Uh, lagi Ayo lagi teramin woi udah. tirang tapi jadi dirang woi lo tirang ya, bro lo supaya itu bro, ya oke bro Masih itu tererahan dimu hmm. silitet bro. ya. kuning ya. ya. oh, ya. banget yo. Ya. Ya. tapi lumayan ini bro. Ya. kita topan ini sesuai lah lagi mateng-mateng Eh, Ayah, Mayan ini bro <tip> Dib, -dib. Dulu, besar sekali udah hmm. itu ya, kita lanjut lagi ya bro ya tapi sudah sudah di lagi bro. Uh, bro. Masih proses, tarian -tarian bro. Uh, lumayan bro. kalau oh, oh, oh, nah, oh, Bro. Lumayan ini. Dapat Bullet Monster juga mantap mantap bro, bro. wih panjang sekali perutnya bro. kamu ya, oke, cuk, satu kilo lah cuk, kurang lebih 1 kilo lah begini. mantap, oke, yes yes yes, yes yes yes, perut kuat, mantap jadi lumba, ini gue aku gue gue yo yo tuh. ya tercitarik kita satu kilo ini ya allah gede kilo ini cok satu cok, ngaruh kepalanya, allah kepalanya cok, Duh. Jadi direkam di oblog. Gue tarian Ternyata bro. Nggak mau nyerah Ya Allah, ya Ayo musik musik Banyak kelompok. kau ini ya, aku aja ngejek lo, nih gede ke nih ya bro <gatTimed Hankins> nanti nyamper-nyamper beberapa kali gak kena-kena, sekarang akhirnya kena juga wah lucu, gancang akal ini suini, udah setelah ini lumayan lah ini weh, orang aku gak patah lalu ya tupin rakeneng ya lumayan lah bro lanjut, bagian setelah ini, bersama pemeran pertama kita, Pak Arment ini <laughs> Yang selalu ceria, dikala tiap untung apa selalu ceria. Masih pertama steering kita ini, kita masih melakukan Yang tadi udah aduh gitu. Terus. Terus. Terus. Terus. terus, terus, terus, terus, oh, nongkrong sori nih, nongkrong uh, Oh, sori, uh, aduh, nongkrong sori, nongkrong sori, nongkrong sori, nongkrong sori, nongkrong sori, nongkrong sori, nongkrong sori, Piyah, kalau di kopi, uh. di main kas, tapi aja di los. Moceng, cekrut. Yeah, masih di, di, di ya masih di piyah, kopi lah. Wah, uh. ah mas, aja aja sambil tanganmu. Wah perlawanannya, perlawanannya sampai begini saking tekan dia. <laughs> uh. Nyangkut tangan aku lagi jalan. Ya di nyut nyutku nol, uh. tapi mah dimainke kudu nyut engko oh, sam, maning eh? tapi Ya oh, Akhirnya dikopi. Nanti ijo areng yang yang oh aku percaya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 Tali terus, Saya tahu, Aku orang mikir wadamu, aku Ini keren ya orang Orapopo, eh, hasil yang baru kita dapatin, monster kawan, besar, satu monster ini betul-betul monster, dan mantap, mantap, mantap tengok, tak tangan pun. Langit, kemarin udah dapat. Sekarang mudah-mudahan ada lagi nih. Kita coba pemirsa. Pakai kayu siram pohon buatan ya. mangkutil nih, teman-teman. Tuh -teman. kita harapnya ikan ikan mas ya. Kira ini kan itu pak? Gapi, piranha pak. <laughs> takut di laut itu masih pemirsa warna lubangnya pak lubangnya sebelah sini tuh iya oke okay, sih nah coba gara-gara dah bismillahirrohmanirrohim dulu lurus dulu kok <tuh>, lubangnya kering pak itu pak ini ada airnya ada dalamnya ada teman-teman dalam dalam tuh -teman. Ini lubang kemarin beberapa minggu kemarin ya kita strike di sini teman-teman. Dan ukurannya lumayan jumbo nih. Nah, ini udah ada tanda-tandanya dia tadi begitu kesini langsung ngerepot airnya. Oh, iya. Ada pergerakan kayaknya ada lagi nih. terus tarik, mang itu narik Tarik, tarik, tarik. mayan Tuh, tuh. Tambah lagi, tambah lagi. Boleh, mantap. Narik teman-teman tuh Eh wish. tak nyuruh-nyuruh sikat -nyuruh mang Sikat man Oke oke okay, okay. Straight Wih Bola Mantep uh Lihat teman-teman Strike Tuh okay. Terus, Wih Tidak sih cingung Harus teman oh, Awal pak naap bro Bola badak. bon Bola bon Wih Mantap teman-teman Wuh oh, Wih Pasai ih Gari Wih Mantep Strike babon man babon, oh. wuih, monster. ih, ikan anak, eh. Ui, monster, teman-teman lihat. Nah. monster nih. Duk -duk, duk -duk, eh. Bangkut, DOS, mantap, Mangkut serius banget teman. Ih, mana kebu tempo. Waduh. Bom. Kemarin Rekor, lagi, ini, teman -teman. Rekor lagi nih teman-teman. Rekor lagi nih. Wah. Oh, liang yang kemarin dapat sekarang dapat lagi pemirsa, teman-teman. mantap oh, jiwa. Gancak. Ulang lagi gancak. Teman-teman lihat. Uh, mantap ah, sekali Pamon. Nah, pemirsa mahaturih kita gitu. Aduh. Heeh, <laughs> uh, sekali. Ublang kieu urang teu ngatingali mantap Aduh, ya. Aduh, pemirsa, gantungkeun emang. Ora, mohon murak. Oh, iya oh, teman-teman. buntet sekali. Sekilo mah ada sekilo. Hayo sekilo. ada sekilo nih teman-teman. Oh, amang kurang sekilo kayaknya. Belang kurang lah. Ya, kira-kira. Ush, mantap. Ah, lihat teman-teman Pak Bon nih Elan. kemarin dapat itu sekarang dapat lagi nah, nih lubang baru kemarin nih lubang ini nih beberapa minggu yang lalu ya kita dapat di situ oh. nanti ada videonya di atas teman-teman tuh mantap sekali nih ya spesial buat Tehulina manja nih terima kasih banyak yang seragustin Oh siapa lagi ingat-ingat nih. Mampir juga nih. Selamat road ya. Iya. Mantap, lihat-lihat, lihat-lihat. Aduh, lihat. gelang pemirsa. Mantap sekali. Lucu caca indah. Hmm. Ya. demikianlah. Uh, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung. Iya. Salam gocir. Forenes. Nah, ini forenes nih. Mantap tuh teman-teman. Spotnya nih masih disesukat. Hehehe <laughs> <Tondera>. Loh <laughs> Di, rumah, di, mana? Oh. di mana di rumah sih, Gimana Di mana? Huh. Mana benda karet? Apa parah, Pak? Ini kecet. Wah, wah, wah, wah, wah. Mau yang kayu. Mau yang pakai kayu. Enggak ya, usah, ya. Ini hari enggak aneh ya. <laughs> Itu hari dikasih <laughs> meletik-meletik ini hari ini betul-betul ya Bismillahirrahmanirrahim alah al al al al al niat alah niat oke, alah oke, masukkan ya oke okay. ya, Emang harus bersihkan kalau yang malah memang kalau, kalau ya, ya, ya. Okay. Nih, actually, Jadi, jangan bayang kayak gitu, kalau,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 late after growing up one dollar one bills with a